Bye. dari video test ride itu teman-teman bisa lihat bisa nilai gimana posisi readingnya gimana kenyamanannya teman-teman bisa lihat di video test ride tadi jadi uh, bukan sekedar saya menyampaikan bahwasannya motor ini nyaman atau enggak tapi teman-teman bisa menilai sendiri uh, dari posisi saya reading posisi saya uh, belok posisi saya uh, di jalan jelek di jalan bagus teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kenyamanannya jadi kalau menurut saya pribadi motor ini benar-benar nyaman Posisi kaki, posisi tangannya ya Baik itu di jalan jelek, di jalan bagus Itu sangat nyaman dipakai untuk reading Jadi mudah-mudahan customer saya puas dengan motor ini Dan sesuai dengan ekspektasi dia Jadi motor ini untuk postur tinggi di atas 160 sampai 180 masih nyaman teman-teman untuk posisi tinggi seperti itu motor ini masih sangat nyaman Oke terima kasih teman-teman semua dan nonton video saya mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi semua kalau ada yang perlu tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung jabri ke Instagram atau WhatsApp saya Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh